Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel tipsaingan kalian Yupa TV yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya ya sahabat Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini kita mendapatkan kabar bahagia spesial Persahabat yang langsung dari idola kesayangan kita Kita lihat persahabat yang bahwa Lesi ke Jura, malam hari ini ada di rumah Rizky Bilang Wow sepertinya mengadakan pengajian dan syukuran atas ulang tahunnya Rizki Bilar Pak Sahabat ya, terlihat sangat cantik tidak Lesi kejuaraan Pak Sahabat Yah membuat kita semakin bangga dan bahagia berikutnya Pak Sahabat kita lihat juga kemudian selanjutnya luar biasa keluarga besar dari Leslat tentunya berkumpul malam hari ini Pak Sahabat ya? Merayakan syukuran dan pengajian Kita semakin bangga bahagia Mudah-mudahan ada kejutan dan ada sedukan vitamin manja Yang diberikan langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Gungan berikutnya terlihat Tentunya calon mempelai lelaki Rizky Bilar Terlihat sangat keren dan ganteng ya wow Apalagi memakai baju piyama nih Semakin terlihat aura calon pengantinnya, mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan postingan tersebut juga telah di kembali oleh Haku sandal Putih Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah ya, merayakan ulang tahun dengan berdoa dan pengajian idola aku ini Luar biasa dempes, Pak Sahabat ya Tentu banyak sekali tanggapan hingga respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Feni Tiga mengatakan dalam kolom komentar, masya Allah, Dede udah cantik, eh mau menikah kok malah secantik ini, memang luar biasa, bos ya. Komentar lain diberikan dari akun Instagram, Rita Nuralita mengatakan, ingin tahu acara pengajiannya? Siapa tahu dedek ngaji di acara itu? Luar biasa, persahabat ya. Mudah-mudahan dilancarkan untuk acara pernikahan mereka dan kita masih menunggu kejutan dan info selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Silakan berkomentar Pak Sahabat, ya, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.